What's up, school fans? Welcome back to Timeout. <laughs> Bali banget dan selamat datang kelas timeout hari ini Timeout Gang, happy Easter untuk semuanya yang merayakan kemarin ini Tapi spirit Easter ini tidak terasa di hari terakhir regular season NBA Karena ada beberapa pemain yang berantem dengan timidnya sendiri I don't know what's going on, kenapa ada sensi? Gua nggak ngerti sih, tapi yang pasti yang jadi bahan omongan adalah Rudy Gobert yang mencoba untuk memukul Carl Anderson dalam sebuah timeout Ini misalnya kita pengen buang season aja sih, dalam satu game ini. Karena, gue juga nggak tahu apa yang dipikirkan sama Jaden McDaniels. Dia tiba-tiba, nonyok setembok, tangannya retak, and he's out of the play-in tournament. Oh my God, I don't know what's going on sih di Minnesota Timberwolves sekarang ini. Tapi pasti, yang happy adalah fansnya Los Angeles Lakers. Karena, jalan menuju playoff itu semakin terbuka. Dan kelihatannya akhirnya semakin lancar. Jadi, kita akan bahas nanti situasi Minnesota timbul di dalam kelas ini, And of course juga kita membahas tentang tiga tim yang sudah terlihat nih. Siapa yang punya chance paling besar untuk bisa mendapatkan Wambi next season? Lalu juga kita akan bahas tentang fanbase yang mungkin paling happy sekarang ini, yaitu fanbase The Nation. Dub Nation akhirnya mendapatkan seat Impiannya mereka yaitu seat number 6 Mereka akan ketemu dengan The Beam Team Sacramento Kings, oh my god This is gonna be a nice North Cal battle Nantinya, jadi itulah Beberapa topik utama yang kita akan bahas hari ini Of course gue gak akan lupa lah ya, gue akan kasih reaksi Sedikit lah tentang Clippers gue Yang sebenernya harus ketemu dengan Phoenix Suns In the first round, tapi gue tetap harus Optimis tapi Yang pasti, ini gue uploadnya agak malaman. Gue yakin yang nonton pertama kayak tim yang sour So, tim sour, shout out to everybody semoga puasa masih lancar-lancar aja dan juga masih semangat semua guys. Udah tinggal mungkin dua mingguan lagi kira ya puasanya ya. Dan ya, eh, once again, thank you so much guys for stopping by di kelas timeout hari ini dan of course thank you so much semua juga sudah support. Liputan gue kemarin dari Surabaya untuk Patriots Muda. Semoga kalian enjoy dan kami bisa mengenal pemain-pemain muda baru Indonesia. And of course, thank you juga untuk semuanya yang sudah mampet tadi di live chat tim nasional Indonesia hari ini. Berhasil menang dan bulan ini, dan bulan depan mungkin gue akan sering live chat sih dari NBA playoff, mungkin IBL, dan juga SEA Games. Jadi, please make sure join my live chat ya yeah guys. And of course, thank you so much guys for always supporting Time Dan semoga so, kita masuk ke kelas hari ini, please tekan dulu tombol like ya guys, tombol like ditekan, dan kalo kalian belum subscribe, please subscribe to my channel. So now. Let's start our class today. Um Gila man, gue jujur gak berasa sih Regular season NBA udah selesai Cepet banget sih, gue main ngerasa gue masih kayak ngedraft Untuk NBA fantasy Tapi ternyata sekarang kita udah mau masuk ke play in tournament juga NBA playoff Woo! Exciting time though Untuk jadi NBA fans um, Kita akan mulai kelas hari ini, of course Kita ya harus membahas tentang Kenneth Lofton Jr. Man, He went off today 42 point, 17 dari 25 Field goalnya dan juga 14 rebound Baru aja tanda tanya kontrak NBA Pertamanya dia and man, he went And to work right away um, Grizzlies hari ini kalah sih 115-100 dari OKC Thunder Tapi udah gak ngaruh lah ya Grizzlies udah clinch the number 2 seed For NBA Playoff Tapi the G League Rookie of the Year Man, he was tearing it up Gila, Gila sih, he was showing off um, Dia membuat fans fansnya Grizzlies Menurut gue hype banget hari ini He was like a what? Baby Randolph They call it baby Zach Randolph uh, He is a bucket though For real man He is a bucket just as simple as that Menurut gua. Uh, dia gemuk sih tapi dia lincah banget, men. Susah banget untuk jaga dia. Karena dia bisa dribble, dia bisa post up, dia bisa fade away. So, menurut gue, uh, he is gonna be a good, good player nantinya di NBA. Um, semoga aja bisa crack the Grizzlies rotation juga very soon. Uh, menurut gue, dia jago. Dia hanya butuh opportunity aja nantinya dari Memphis Grizzlies. Oke, okay. tadi kita bahas yang mudah. Sekarang kita bahas the OG yang akan pensiun yaitu don't Hustle. Man, Jadonis Hossley, man, in his last game with the Miami Heat Gila, jangan main-main loh, sama dia loh. He puts on a show, man, di depannya Dwayne Wade tadi ini Doi ini umur 42 tahun, tapi hari ini 24 poin untuk Miami Heat uh, Jujur gue shock banget sih, tadi dia dikasih alley sama Duncan Robinson eh, man, he throw it down with two hands, bro Gila, Dwayne Wade aja sampai hyper tadi pas lihat itu Dan gila, gue gak fitat sih Gua enggak hati hari ini sekolahin nih, disekolahin sama Yudonis Haslin Gila dia nembak dari mid range mulu tadi ada satu kali juga oh ala three point. Uh, man, Orlando Magic cuma Oki-ki juga disekolahin sama dia hari ini tapi pasti Yudi, man gila. Dia complete a 20 season career. 20 tahun, 20 season dia main di uh, Miami Heat dia satu tim aja. Uh, he's a legend in Miami. Gila, apa yang dia lakukan itu lebih dari daripada di Miami aja. Setau, uh, daripada Miami Heat aja. Setahu gue, community di Miami pun juga cinta banget sama dia. Cause he does a lot in the community. Um, ya yeah, man, he's a legend man, 3 kali juara NBA bersama Miami Heat, uh, kita selalu kenal Uri Sosem itu galak, <laughs> galak, but he's tough though, he's tough, his leadership is amazing, dan juga, dia adalah definisi pemain yang hard worker banget sih, jadi he is the real OG, dan hari ini pun dapat hadiah, kursi goyang, <laughs> dari BMA ada Bayo, that was the best gift sih menurut gue, but hey, Yudi, thank so much for the amazing career and congratulations, the next kita bahas tentang tim lottery picks wah ini tim tim lottery picks fansnya seneng semua nih kita bahas ini nih jadi hari ini udah keluar persentase tertinggi yang bisa mendapatkan pick number one during the NBA draft lottery ketiga tim itu adalah Detroit Pistons, San Antonio Spurs, dan juga Houston Rockets. Ketiga tim ini memiliki 14% untuk bisa dapat number one pick yang akan diundi tanggal 16 Mei nanti. Wah, oh, tanggal 16 Mei ini pada banyak yang berdoa sih pasti sih. Banyak yang berdoa demi timnya bisa mendapatkan UMB karena obviously UMB is going number one dan dia akan menjadi franchise changing player sih nantinya menurut gue. Uh, Yeah, yeah, Wambi Next year's draft-nya gila sih menurut gue uh, kayak udah hampir lock lah ya Tiga yang teratas Wambi, Scott Henderson, dan juga Brandon Miller I think dapet satu dari tiga itu Tim lu akan tetap jago sih Gak akan uh, rugi sama sekali menurut gue Semuanya I think gonna be a superstar Tapi kalau gue disuruh milih Wambi kemana Kalau gue disuruh milih Wambi kemana Gue akan memilih Detroit Pistons. Can you imagine Kate Cunningham? Uh, Jaden Ivey And Wemby Oh my god Man That's gonna be lit though. Itu akan jadi salah satu tim Yang tim muda Yang akan hype banget sih Menurut gue Dan akan asik Abis ditonton Maaf ya Eric Linarto Gue gak milih Spurs ya Jangan sedih ya Tim DBL lu Karena Kan udah ada Zach Collins sekarang Zach Collins sudah dipuji-puji Sama Greg Popovich kan <laughs> Dan kayak menurut gue Kalau ke Rockets pun Kayaknya Agak susah ya Kalau ada Wemby Dan ada LP Karena LP menurut gue He's gonna be a big star too, Nantinya di NBA Jadi menurut gue sih Situasi yang paling pas Itu adalah ke Detroit Pistons I don't know uh, about you guys Please comment di comment section untuk kalian Mwambi paling cocok ke mana Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah um, Tapi Detroit ini kok dapat Ime Yudoka Wah gila mentalnya pemain muda mereka harus siap sih kok dimaki-maki lu tau lah Gila main kata-kata kotor terus Keluar terus, terus. Ime Udoka lagi mati sih main waktu itu sama Boston Celtics Tapi nah, emang hari ini Ime Udoka lagi jadi rebutan Antara Detroit Pistons dan juga Houston Rakes Houston Rakes kabarnya menolak coaching option dari Steven Silas jadi Steven Silas akan dilepas oleh Justin Okaka juga si Steven Silas si timnya udah begitu ah itu dipecat juga sama Justin Okaka tapi ya itu adalah untuk top 3-nya tapi ada satu tim. nih Ada satu tim yang berharap ada mukjizat nanti pas lagi NBA lottery draft itu tim tersebut adalah Portland Trail Blazers karena ngeri juga nih, ngeri ngeri sedap, nih, karena Damien Lillard udah kode-kode nih, dia nggak mau ada, ataupun juga nggak mau bermain untuk tim yang rebuilding dia udah nggak bisa kayak nunggu 2-3 tahun lagi sih. dia harus menang sekarang, dan menurut gue, that's changly sih, fair banget sih untuk Damien Lillard, karena dia udah loyal banget sama si Portland Trailblazers ini udah saatnya Portland build a team yang bisa menang championship untuk Damien Lillard sih karena, ya yeah man, if not, just fuck that loyalty shit, bro, uh, gue kalau jadi Dame kalau emang timnya masih kayak begini nih gue cabut sih, mendingan gue cabut ke tim lain, mendingan Maybe Miami or somewhere else, tapi um, ya yeah, saya masih Damian Lillard, like, emang nggak bisa kempit. Saya dia buang-buang, nih dia udah mau, mungkin udah mau di ujungnya, Dame tuh juga udah main tua kali ya. Uh, kalau dia udah nggak bisa top performing uh, perform lagi, udah susah ntar dia mau main cincin juara. Uh, Blazers ada 10,5 untuk bisa mendapatkan number one pick. Jadi kalau Blazers bisa dapet WMD, gue yakin lah, jaminan lah DM Inlet akan stay uh, di Portland Trailblazers Jadi of Blazers, y'all better pray hard, y'all better pray hard Karena kalau DM Cawit 5 tahun ke depan itu akan kelam, akan suram <guruh> di Portland sih menurut gue sih um, Untungnya kalau untuk fans of Dallas, Radit sama Kelly itu udah aman Karena Luka ini juga kan digosipin, bisa aja cabut karena gak happy Tapi ternyata Luka udah bikin statement kalau dia happy di Dallas walaupun gak masuk plain tournament sih Jadi... Dallas fans sekarang ini masih bisa bernapas lega lah. Tapi kalau fansnya Portland, itu akan deg-degan kayak selama off-season nanti sih. <laughs> Yang nggak akan kelam di playoff adalah Golden State Warriors Wah gila hari ini mereka memastikan Untuk ketemu The Beam Team Sacramento Kings In the first round of the playoff Ini adalah harapan semuanya Dub Nation Jujur aja Kalo gue baca dari DM Gue semua semua berharap ketemunya Sacramento Kings um, Ya yeah, semoga aja Mereka gak blunder ya Milih Sacramento Kings uh, Mereka akan melawan Mike Brown And of course The Pacific Division Champion Sacramento Kings. Season seriesnya Warriors unggul tiga satu. Uh, pede lah fansnya Warriors pede lah bisa lolos lah bisa menang at least di Golden One uh, Center beberapa kali lah nanti ya. Apalagi nanti kalau emang Uh, si Andrew Wiggins against, against Wiggins of Andrew udah kembali juga itu akan membantu banget untuk Golden State Warriors. Hari ini Warriors juga ngeri sih. Mereka mencain record Untuk the first quarter uh, points dengan 55 poin dari Clay berapa kali? 5 menit langsung 5 kali triple point yang saya tahu gue nggak uh, dikasih kendor Hama Warriors mereka 157 poin, man, Warriors menutup season mereka in style sih. Mereka menang 157-101 atas Portland Trailblazers. Steph Curry hari ini 26 poin, Moses Moody lo, woo uh, man, he has been balling bro. Uh, Moses Moody 25 poin, Jordan Poole 21 poin. Moses Moodie ini kayak main bagusnya Ataupun juga grafiknya Ini lagi bagus Itu timingnya pas banget sih Timing pas masuk playoff Jadi bisa aja dia main nanti di playoff Dia bisa dapat menit sih Semoga aja sih Karena man He has been really good though Dan hari ini pun dia juga Plus 39 And Kuminga Man, tadi dia kasih kita highlight juga with his nasty slam. Tapi pemain yang beli sih takut gitu, main mau didang sama aku Mingga, minggir-minggirin, nutupin mukanya. <laughs> Tapi hari ini is a very special day untuk Clay Thompson. Man, Clay, y'all know, man, what he went through in the last three seasons. Uh, dia hari ini lead the NBA, man, with 301. Three pointers uh, ini pertama kalinya dalam karirnya Clay, dia berhasil mencetak 303 dalam satu season. Setahu gua hanya James Harden dan juga Steph Curry yang bisa melakukan hal tersebut dalam satu season. But, hey, what a season though for Captain Clay. I'm just so happy sih, dia bisa buktiin lagi ke orang-orang, he is not wash. Siapa sih? Komentator di ESPN yang call dia wash. Man, he must be crazy. <laughs> dan, Trio nya Warriors Steph, Clay, and Jordan Poole juga rekor 3 point as a trio. Um, mereka kayak total tujuh kali ya, Karena kan Clay tiga ya bukan tiga Jadi kayak tujuh ini tujuh delapan point di antara mereka bertiga. Ini mencapai rekor mereka sendiri. Tapi dulu pasangannya adalah Draymond Green. <laughs> Itu apa ya, splash papa kali ya? Kok <laughs> Draymond Green. Um, gua ngerasa Warriors grafiknya juga menanjak banget nih menuju ke playoff. Uh, I think I think they're gonna be fine. I think they're gonna be fine. I think they're gonna win on the road, man. Walaupun kita tahu road uh, record-nya the season agak rough, but I think in the playoff, I think they're gonna be really solid. So, Kings better be ready, man, to play the Warriors. Um, ya, yeah, tim gua aja nih Yang asem, awesome, Lost English Clippers sekarang harus ketemu dengan Phoenix Suns <laughs> I'm Sean, bener dah Lawannya KD, dibook book si CP3 sama Ethan Tapi nggak ada PG-13 uh, PG-13 baru mau update nanti lewat podcastnya hari ini Jadi gua nggak tahu update nanti gimana uh, Kalau feeling gua Paling cepet dia bisa main di game ketiga Paling lama mungkin mainnya di second round of life Kalau Clippers gue lolose gua pakai teori pasrah aja deh. Pakai teori pasrah gua untuk persoalan gua ya udahlah kok kalah ya mau gimana lagi? Kita punya Kedi sama Dibuk sama si uh, Pitria sama Aiden <laughs> dan kita gak ada PG. mau gimana lagi? Tapi em uh, Ya, gue agak trauma sih emang ketemu Phoenix Suns. dulu, tau lah ya, dulu zamannya Jay Crowder 0,9 detik, alley-oop ke Andre Ayton di dang depannya Zubac. Aduh, itu gua bener sedih banget pas ngejadein itu ya. Uh, masih kebayang sih, masih kebayang apa di otak gue sekarang ini. Tapi this time, storylinenya yang dijual sama NBA adalah jelas Russell Westbrook facing off against KD for the first time in the playoff. Uh, man, banyak memori sih saat KD sama Westbrook main Di OKC okay, si Thunder dulu I think should be fun, dua-duanya sangat kompetitif banget uh, Man, CP3 and Russell Westbrook battle That matchup uh, hmm, Can't wait to watch that one too Can't wait, sih. Uh, this should be a fun series, karena uh, Tai Lu udah mulai nemuin rotasinya Sedangkan Big 4 instance Sun, baru main 8 kali Walaupun main 8 kali bareng Jadi, Clippers. Asalkan tidak terganggu dengan masalah hari ini di mana Bones Highland dan juga Mal, uh, Mason Twemley ribut hari ini. <gih> di bench juga. Tapi kalau bedanya kok Clippers, itu pas mereka lagi ribut, di marquee anjir sama Norman Powell langsung duduk semua. Terus Batum juga narik si Bones Highland juga langsung duduk. Jadi leadershipnya kelihatan sih. Jadi leadership-nya kelihatan bahwa mereka bisa langsung menenangkan situasi. <laughs> Which is really good. Dan menurut gue tadi kayaknya dua-duanya itu lagi emang lagi in the, in the moment aja sih. In the moment mereka pengen menang, mereka kompetitif. Jadi... She'll be fine, chemistry-nya Clippers, I don't think there gonna be any problem. Uh, I think, semoga aja seri ini bisa tujuh game sih, karena seri ini probably adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu sih untuk NBA Playoff. Nanti, beda kejadian dengan Rudy Gobert dan juga Karl Anderson yang lebih panas menurut gue. Uh, Minnesota Timberwolves mencoba untuk merusak season mereka dalam satu game ini. <laughs> karena ini semua terjadi di game yang mereka menang, yaitu 113-108 dari Pelikas. Jadi gue Nggak abis mikir aja, kenapa lu menang, tapi lu pada berantem. Dan McDaniels nonjok tembok gitu. Itu gua nggak ngerti sih, agak di luar nalar gue sih tentang hal yang kejadian ini. Jadi, dari setelah quarter 1, gue nggak salah, Jaden McDonald's tuh frustasi. Karena dia dua foul, lalu dia di sub, which is normal. Which is really normal. Normal, terus tiba, -tiba dia ke tunnel, dan nonjok tembok. Dan retak tangannya dan katanya, he is out for the season. Um, Ya, yeah, McDaniel ini adalah the best defender untuk Minnesota Timberwolves. Dan most likely harusnya dia yang jaga LeBron James in the play-in tournament. And that is gonna be a huge loss untuk Timberwolves. And that was probably the dumbest thing. Dumbest thing to do di saat seperti ini karena lo ada play-in. And your season is still alive. And I don't know why, lu marah-marah cuma gara-gara lu fault trouble man, so that was just dumb from Jaden McDaniel's. Eh, lalu masih ada pukulan berikutnya yang dilayangkan oleh Rudy Gobert. Uh, kepada Karl Anderson di saat timeout, Anderson awalnya itu komplain ke Rudy Gobert tentang lu ngeblok dong gitu. Tapi emang sebelum timeout itu kok gue lihat Rudy Gobert effort defense-nya ancur banget sih. Kalo nggak dua kali pemainnya Perkins itu nge-score di depannya Rudy Gobert. Ya ini challenge-nya cuma kayak ya challenge-challenge dikit gitulah ya. Jadi kayaknya kan untuk mempersiapkan play in tournament dan juga sebagai leader of the team, kayaknya wajar sih menurut gua kalau Anderson like calling him out. Calling him out to play like better defense apalagi ya. Lu kan defensive player of the year dulu, terus lu diboksinya sama untuk main defense. Eh Malah dia tiba-tiba cosplay. Jadi Conor McGregor. Dia jadi Conor McGregor. Langsung pengen tonjok cuy. Pengen tonjok sih. Kyle Anderson. Sih. Gila banget sih. Dan statusnya Rudy juga hari ini ancur Main 13 menit. 2 poin dan 3 rebound. Um, Ya, yeah. <laughs> tapi Gobert, tapi Gobert gila sih, Gobert ini cupu banget sih, dia cupu banget karena dia habis mukul si Karl Anderson, dia langsung mundurnya jauh banget guys, mundurnya jauh dia ketakutan guys, <laughs> come on bro, don't be a bitch bro, uh, kalau memang lo mau mukul harus berani dipukul juga man, and that was the quickest the quickest slow mo gue pernah liat, dia gerak sih, <laughs> gila bro, slow mo cepet banget tuh, tapi si Luka Garza hampir kena pukul dari masih slow mo, uh, ya, yeah tadi akhirnya dipisahin sama Thorin Prince, tapi kalau lu bisa lihat, mau kayak Thorin Prince juga dia banget sama Rudy Gobert sih, uh, mungkin kalau dia bisa pukul, pasti dia akan pukul si Rudy Gobert sih, dan gue lihat. Kayaknya gak ada pemainnya Timber Wolf yang side with Rudy Gobert. I think the whole team hates that guy. Uh, I think it was just a jackass move guys dari by Rudy Gobert dan Gobert akhirnya dipulangin sama si Timber Wolf setelah insiden tersebut. Tapi emang pas dia di rumah dia kayak udah mulai tenang. Dia minta maaf di grup chat, di grup chat timnya Timber Wolf dan juga secara publik dia minta maaf kepada Carl Anderson and he said he love Carl Anderson. <laughs> dan um, sampai sekarang belum ada keputusan dari Timber Wolf uh, disiplin apa yang akan mereka lakukan kepada Rudy Gobert, uh, menurut gue sih tapi kayak Rudy Gobert akan suspensi. I don't know sih, I think it's gonna be a suspension like, at least, karena udah ngerusak uh, timnya. menurut gue agak malu-malu juga sih, itu terjadi di depan publik dan juga in a timeout, so it was a very embarrassing moment untuk si Timberwolf uh, ya yeah, harusnya di suspend di Lakers menurut gue, dan ya yeah, Timberwolf traded their whole future for this guy What <laughs> is guy yang ngancurin chemistry mereka mungkin di hari terakhir regular season and probably the heading into their biggest game of the season. <laughs> dan Timberwolves tampaknya tanpa Jaden McDaniels, Rudy Gobert dan juga Nash Reed melawan Lakers jadi. Eh, siapa tahu sih ini strategi 4D chess strategy from Tim Broof untuk membuat Lakers lengah? You never know. <laughs> Tapi yang pasti menurut gue fans dari Lakers sekarang happy banget dan juga yakin banget mereka akan lolos ke NBA playoff nantinya sebagai seat number 7 yang kita dengan Grizzlies. Uh, apalagi kita tahu ya, ada D'Lo, Vando, Bisley yang mantan pemain Tim Broof. Dia, dia, miss anybody. I think those are the mantan pemain Tim Broof yang mungkin ada extra motivation untuk bisa. Uh, get the timberwolf eliminated nantinya and obviously AD and then Davis and Austin Reeves are balling right now terus hari ini LeBron 8 kali 3 point bro. Woo, what a game from King James to close the season. Apalagi ini season yang sangat bersejarah sama dia uh, untuk dia karena dia memecahkan rekor scoring. So, hey 83 poin shot in the last game. Woo, not too shabby. Uh, he puts on the crown too today, bro. Put that put on that crown king. And yeah, dia hari ini 36 poin. di saat Lakers mengalahkan Stars do Utah Jazz mengalahkan Utah Jazz, maaf. Mengalahkan Utah Jazz 28-17. So, for me, Lakers against Timberwolves tanpa adanya tiga pemain uh, defense mereka, I think it should be an easy game for the Lakers dan tilang Timberwolves. Uh, mereka juga main kabarnya, menambahkan Tristan Thompson. I don't know why they added Tristan Thompson. Uh, semoga ada Kardashian curse-nya. <laughs> dan mereka added Shaquille Harrison. Shaquille Harrison ini main di South Bay uh, Lakers ya, kok nggak hal namanya. Itu tim jiliknya Lakers. Jadi kabarnya dia adalah pemain dengan defense Uh, perimeter terbaik di G-League season ini So, diharapkan Shaquille Harrison bisa added some defense You never know, man uh, Mungkin dibutuhkan untuk rotasi juga Dan juga, Dia, dia gue inget sih Waktu dia main di Bulls sih dulu, dia tangannya cepet banget sih Untuk nge-steal-steal -nge bola sih So, hey, Lakers fans Dari 210 sekarang ini berapa ya rekornya ya? 4339 ya, kalau gak salah si Lakers ini ya uh, Kalau gue salah maafkan ya Tapi pasti winning record for the Lakers Eh, uh, That was an amazing turnaround and semua fans like us harus berterima kasih kepada Rapelin Kasih. Karena that was an amazing, amazing ending. So, time out geng. Uh, ini dulu time outnya pasti pada nanyain kapan uh, prediksi playoff dengan Adiane, gue tadi udah wa nih sih, gue wa Adiane hari Kamis karena gue hari Jumatnya diajak mertua, dia yang mertua ke uh, Singapore. karena next week adiknya Ciselin mau for good dari Seattle, kita jadi harus menyambut, kita harus menyambut di Singapura nanti ini, jadi gue Jumat udah pergi, gue tahu play tournament probably not not gonna be done until Friday, jadi mungkin gue kok bikin Adi, kalau uh, Adi free on Thursday afternoon jadi gue akan bikin Adi mungkin uh, prediksi playoff dan juga prediksi playin terakhir nantinya kita nebak-nebak itu. Jadi hopefully Adi bisa sih, Kamis siang sih. Itu adalah harapan gue. <laughs> gue masih crossing my fingers, dia belum balas WA gue. Uh, dia mungkin lagi istirahat ataupun lagi lagi kerja mungkin ada sharing bola. <laughs> But ya yeah, itu adalah uh, schedule gue untuk uh, prediksi playoff nantinya. And yeah, once again timeout, geng. Thanks so much for watching. Hopefully you guys enjoy today class. And really appreciate everybody. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment.